Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Fitri Wulandari Dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bria Baiklah saya di sini akan menjelaskan Tentang kognisi sosial Tugas individu dari mata kuliah uh, Psikologi Sosial Baiklah Saya akan menjelaskan tentang kognisi sosial Berpikir tentang dunia sosial Realitas sosial atau eksternal filter yaitu nilai, keyakinan, distorsi, deleti, generalisasi Pakot, peta internal, gambar, bunyi, perasaan, rasa dan bau Realitas sosial atau eksternal state, kondisi mental pada saat bertindak Tenang, cinta, marah, atau sedih perilaku atau tindakan Kognisi sosial Menurut Baron Einstein 2003, kognisi sosial adalah cara kita dalam menginterpretasi, menganalisa, mengingat dan menggunakan informasi tentang dunia sosial Contohnya seperti mempelajari cara kerja pikiran kita dalam memahami lingkungan Sekitar supaya mampu berfungsi di dalamnya secara adaptif, kita dapat memproses informasi dari link atau info ditangkap oleh Indra secara otomatis tanpa usaha dan di luar Misalnya, seperti kita mampu melakukan dua hal sekaligus dalam waktu bersama. Contohnya, seperti kita menyetir sambil SMS, belajar sambil mendengarkan lagu. Ada keterbatasan pada kapasitas kita untuk berpikir mengenai orang lain. Bahasan kognisi sosial yang pertama itu ada skema, jalan pintas mental, penyimpangan dalam pemikiran sosial, hubungan afek, perasaan, dan kognisi. Skema. Skema. Skema adalah kerangka mental yang berpusat pada tema-tema spesifik yang dapat membantu kita mengorganisasikan informasi sosial. Skema dibentuk oleh budaya di mana kita tinggal. Begitu terbentuknya skema, mampu mempengaruhi perilaku sosial kita. Seperti contoh di atas, pengalaman yang belum pernah dialami sebelumnya dengan cepat mampu mengetahui apa yang terjadi. Pernah mengalami situasi yang mirip di masa lalu, pernah makan di berbagai restoran. Skema restoran ini dianggap sebagai kerangka mental yang dibangun melalui wis berbagai restoran yang telah dikunjungi sehingga membantu memahami info sosial yang baru. Pengaruh skema terhadap kognisi sosial Skema berpengaruh pada semua aspek dasar kognisi sosial skema menimbulkan efek kuat pada ketiga proses dasar berikut, perhatian atau utensi, pengkodean, atau mengingat kembali, dan mengingat kembali. Pria, contoh perhatian atau utensi, skema berperan, berperan sebagai penyaring, informasi yang konsisten dengan skema lebih diperhatikan dan mungkin untuk dimasukkan dalam kesadaran. Contohnya saja, menonton konser yang diperhatikan adalah penyanyi dan gerakan tubuh penari yang ada di panggung. Sedangkan informasi yang tidak cocok dengan skema, cenderung diabaikan. Heuristik, selanjutnya adalah heuristik, adalah aturan sederhana untuk membuat keputusan kompleks selanjutnya, menarik kesimpulan secara cepat dan seakan tanpa usaha yang berarti. Terdapat dua jenis heuristik, yaitu heuristik keterwakilan dan heuristik ketersediaan. Contoh heuristik keterwakilan itu seperti menilai berdasarkan kemiripan. Adalah suatu strategi untuk membuat penilaian berdasarkan pada sejauh mana stimulus atau peristiwa tersebut mempunyai kemiripan dengan stimulus atau kategori lain. Misal, memprediksi pekerjaan seseorang melihat dari penampilannya. Seorang wanita, tetangga baru sebelah rumah, berpakaian konservatif, orangnya teratur dan rapi. Memiliki perpustakaan besar di rumahnya dan terlihat sangat lembut dan sedikit pemalu. Apakah dia seorang manajer, atau dokter, pelayan, pelayan restoran, pustakawan atau pengacara? Mungkin kita akan secara cepat menyimpulkan dia seorang pustakawan berdasarkan ciri-cirinya. Lebih dekat dengan ciri-ciri profesi pusatawan dibandingkan dengan ciri-ciri dokter, pelayan restoran maupun pengacara. Penilaian ini menggunakan cara heuristik keterwakilan atau menilai berdasarkan kemiripan. Semakin mirip seseorang dengan ciri-ciri khas orang lain dari suatu kelompok, semakin mungkin dia merupakan bagian dari kelompok tersebut. Sumber-sumber kesalahan dalam kognisi sosial dalam memahami orang lain dan dunia sosial, terdapat banyak kecenderungan dalam mengalami kesalahan. Beberapa yang menyebabkan kesalahan adalah bias negativitas, pemikiran kontrareptual, bias optimistik, pemikiran najis kerugian akibat banyak berpikir menekan pikiran. Bias negativitas apa yang cenderung kalian ingat? Bias negativitas mengacu pada fakta bahwa kita menunjukkan sensitivitas yang lebih besar pada informasi negatif daripada informasi positif. Misalnya, teman mengenai mengenalkan koleganya yang menyenangkan, pintar, cantik, ramah, dan dapat dipercaya. Namun, tanda kutipnya ada, kemudian dia juga menyebutkan dia suka menyombongkan diri. Atau info negatif, apa yang cenderung kalian ingat? Hasil penelitian menunjukkan yang akan lebih diingat adalah hal yang negatif tersebut. Kerugian, agar, kerugian akibat terlalu banyak berpikir. Bahkan berpikir terlalu banyak saja dapat menyebabkan kerugian. Pemikiran rasional secara umum tampak menguntungkan karena rasionalitas akan menghindarkan pada kesalahan atau bias. Namun, pernahkah kalian mengalami hal ini? Seperti contoh ini berpikir berat dan dalam waktu yang lama tentang satu hal. Misal sedang berselisih dengan teman atau mengambil keputusan mau bekerja atau kuliah sehingga kalian semakin bingung. Nah, berpikir secara rasional terkadang menimbulkan terlalu banyak buah pikiran yang baik dan membuat semakin bingung. Sehingga terlalu banyak berpikir dapat membawa kita ke dalam kesulitan kognitif yang serius. Pemikiran kontrafaktual, pemikiran ini, Cenderung untuk membayangkan hasil lain daripada yang sesungguhnya terjadi dalam dalam satu situasi efek dan kondisi. Penerapan lain dalam kognisi sosial adalah suasana hati yang baik berpengaruh pada pikiran dan persepsi kita Contoh, pikirkan saat kita sedang berada dalam suasana hati yang baik Bukankah dunia ini tampak sebagai tempat yang lebih menyenangkan? dan segala hal dalam dan semua orang terlihat lebih menyenangkan ketimbang saat kita dalam suasana hati yang kurang baik, seperti sedih atau marah. Contohnya kita buat saja seperti uh, ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa ada hubungan yang saling mempengaruhi antara afek. Suasana hati saat ini dengan kognisi atau cara kita memproses penyimpanan mengingat dan menggunakan informasi sosial berdasarkan penelitian hubungan ini diantaranya saling mempengaruhi seperti jalan dua arah perasaan dan suasana hati mempengaruhi kognisi kognisi berpengaruh pada perasaan dan suasana hati pengaruh afek pada kognisi suasana hati saat ini dapat secara kuat mempengaruhi reaksi kita terhadap rangsangan yang baru pertama kali kita temui Kasangan tersebut bisa berbentuk orang, makanan, atau lokasi geografis yang belum pernah ditemui. Misalnya, kita bayangkan saja, kalian sedang mendapatkan kabar baik. Misalnya, nilai ujiannya mendapat nilai A. Kemudian, asal memperkenalkan mahasiswa baru. Kalian sempat mengobrol dengannya, lalu masuk ke kelas. Apa kesan Anda terhadap mahasiswa baru tersebut? Kalian akan menilai lebih menyenangkan daripada saat kondisi perasaan kalian sedang tidak baik Pengaruh kognisi pada afeksi Terdapat penelitian yang menjelaskan pengaruh kepikiran terhadap perasaan Teori emosi, dua faktor, menjelaskan bahwa kita sering tidak mengetahui perasaan atau sikap kita sendiri Kita bingung ada apa terhadap diri kita sendiri bahkan antara membayangkan yang sedih dan sangat sedih, kita kadang agak sulit sehingga disimpulkannya dari lingkungan, dari situasi di mana kita mengalami reaksi-reaksi internal, misalnya kita mengalami perasaan tertentu atas kehadiran seseorang yang menarik kita menyimpulkannya bahwa kita sedang jatuh cinta saat mengemudi lalu tiba-tiba ada yang memotong jalur kita perasaan tertentu muncul disimpulkan bahwa perasaan yang adalah marah, karena yang saat kita rasakan tiba-tiba adalah marah. Saat itu adalah marah. Komisi dapat mempengaruhi emosi melalui aktivitas skema yang di dalamnya terdapat komponen yang afektif dan kuat. Misalnya saat masuk ke dalam kelompok orang Sumatera, merasakan was-was dan tidak senang karena tahu orang Sumatera memiliki ciri-ciri keras. Nada yang digunakan tinggi, susah mengalah dan lain-lain. Padahal, ciri-ciri tersebut berbicara keras itu belum tentu marah. Itu memang sebuah logat. Hal-hal tersebut di atas dapat mempengaruhi perasaan dan suasana hati dengan mengaktifkan skema atau stereotip tentang ras, etnik, agama atau kelompok tertentu. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman yang mendengar dapat memahami kurang dan lebihnya saya mohon, mohon maaf karena saya juga masih belajar saya mohon bimbingannya kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh